yo. Halo, gue Han. Di tangan gue ada Jisok. Jisok ini Jisok shock baru. E, serinya G-Shock DW 5600. Ya mungkin teman-teman bisa lihat speknya di bawah ini. Perlu diketahui Jisok ini adalah Jisok yang paling murah. Salah satu jisok yang paling murah harganya mungkin sekitar Rp 900.000, dan mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau jisok itu salah satu jam terkuat di dunia. Dan untuk membuktikan itu, kali ini gue mau buktiin apakah benar jisok itu jam tangan terkuat di dunia. Di belakang gue ada mobil Ford Ranger double cabin yang bannya sudah pakai ban off-road. Gua kali ini mau nyoba jisok ini diinjak sama mobil di belakang gua ini jisok asli ya teman-teman ini gua unboxing langsung masih baru jisoknya nah ini jisok Dw 5600 mungkin teman-teman udah gak sabar gimana hasilnya jisok ini jika dilindas oleh mobil di belakang Ayo langsung aja, kita coba. Nah, teman-teman, jam ini akan gua taruh di bawah, dan mobil ini akan langsung injak. Ayo kita taruh jamnya. Oke, okay, ready? Siap, yuk! kita lihat jamnya masih nyala ini membuktikan bahwa Jesok adalah jam tangan terkuat di dunia kalau tadi jam ini gue coba diinjak di tanah kali ini gue mau coba jam ini diinjak di aspal kita lihat kuatannya oke ready, Ayo! Kita lihat betapa kuatnya Jisok. Setelah diinjak oleh mobil double cabin di aspal ternyata masih nyala. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Dan jangan lupa jika kalian ingin membeli jam tangan ini hanya beli yang ori. Yang pasti ori hanya di jamtangan.com.